Dan salam sejahtera Selamat datang kepada semua para hadirin Ke webinar siri Kebun Bandar keempat Pembajaan pokok menggunakan baja organik Yang bersiaran langsung di Facebook Microbe Science Sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun Sayang kumbang mencari makan Terbang seiring di tepi kali Selamat datang kami ucapkan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 anda digalakkan untuk berkongsi link secara langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya memberitahu bahawa link borang e-sijen dan maklum balas di diberikan selepas 30 minit program ini bermula di mana anda boleh dapati di ruangan komen. Pada siri keempat ini, para hadirin dapat mengetahui cara-cara menyediakan baju secara organik di rumah ...dan cara pembajaan yang betul menggunakan baju organik. Perkongsian siri keempat ini akan dibuat oleh Dr. Elisa Azura binti Azman. Weh belum. Uh, bak kata pepatah, tak kenal, maka tak cinta... Jadi saya akan menceritakan, menceritakan sedikit latar belakang panel kita pada hari ini Dr Elisa Azra Azman menamatkan PhD beliau dari Graduate School of Agricultural and Life Science The University of Tokyo Japan pada 2016 Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia Selepas 2 tahun berhikmat di Fakulti Pertanian Pelestari University Malaysia Sabah Minat penyelidikan beliau adalah di dalam bidang ekonomi, sustainable farming untuk pengeluaran makanan yang lestari dan berkualiti. Pada pagi ini, beliau akan berfungsikan tentang pembacaan pokok tertumpu kepada baja organik. Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr Elisa. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua tuan-tuan dan puan-puan. Ah uh, saya kira ah uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar jelas ya suara saya. Okey terima kasih kepada uh, Nurin uh, telah memperkenalkan uh, tentang saya. Uh, okey saya Elisa. Alright. Uh, hari ini uh, ialah saya ingin berkongsi uh, maklumat ataupun apa saja yang saya tahu okey dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang a uh, apa ni bajet olek okey. Uh, tajuk yang dimandatkan kepada saya ialah tentang uh, pembajaan iaitu khususnya baja organik ok jadi untuk hari ini saya akan berkongsi uh, cara lah macam mana uh, yang tuan-tuan atau puan-puan yang boleh buat baja organik itu uh, di rumah ok sebelum itu uh, di belakang saya ini kalau tuan-tuan puan-puan lihat ada pokok-pokok eh. uh, ada apa ni pokok hiasanlah okey selalunya bila saya bersiaran uh, saya akan tunjuk uh, Ataupun bila saya berkongsi tentang baja uh, apa ni baja organik uh, mungkin saya kira ada yang uh, sebelum ini yang telah ikut eh saya punya sesi tentang baja organik saya banyak uh, atas biasanya saya akan uh, tunjuk a uh, pembajaan tu kepada pokok tu pokok untuk <tuk> biasanya saya akan guna pokok cili <tuk> okey uh, tapi hari ini Okey sempena nak tutup tahun 2021 ni, okey saya bawakan khas, okey secara khas dan khusus kepada tuan-tuan dan penonton. Okey di belakang saya ni kalau tuan-tuan lihat ialah ini pokok-pokok hiasan. Okey pokok-pokok hiasan, aa, kebanyakan adalah pokok cactus. Okey dan juga pokok-pokok ini semua dia dah dibaja dengan baja yang saya akan ajar kejap lagi. Okey yang saya akan kongsikan kejap lagi saya ingat selama 2 ke 3 tahun dah okey sebelum daripada tu apa ni dia dibaja dengan baja kimia okey dia dibaja dengan baja kimia a okay. dan sekarang dalam tempoh saya ingat 2 ke 3 tahun dia dibaja oleh baja yang saya akan kongsikan kejap lagi okey bila kita tentang sambil-sambil uh, dengar saya apa um, bercerita kan yeah? boleh lihat-lihat sikit di belakang ya yeah? okey uh, pertama sekali saya minta maaf bukan saya akan uh, terdisconnect ya? sebab saya di sini hujan saya hujan uh, dan internet saya ini kurang stabil okey kurang stabil alright tapi apapun saya harap penyampaian saya ini sampai kepada uh, kita tuan-tuan uh, dan puan-puan okey Uh, tak apa, kalau saya tu putus pun saya dah bekalkan dengan video Video-video eh. yang menarik lah Nanti technical team akan mainkan Alright uh, Sebelum saya nak uh, kongsikan tentang uh, macam mana nak buat kan? Okay, ingin saya uh, jelaskan juga Okay, saya yakin tuan-tuan right, dan perempuan sendiri Dah ada dah cuba baju-baju organik Dah buat dah dengan cara-cara tuan-tuan dan perempuan sendiri Jangan kuatir, jangan uh, risau, dia tiada yang salah, okay, tak ada yang salah, okay. uh, saya pun uh, belajar daripada orang, okay. saya improvise ikut kesesuaian saya okay. Saya improvise, saya guna pakai apa yang ada di saya, sini okay. Okay. Jadi apa yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, tak semestinya tuan-tuan ikut seratus peratus okay boleh guna pakai ubahlah mengikut kesesuaian. Okey, apa yang dikongsikan hanya sebagai panduan sahaja. Okey. Jika kita sebut baju organik ini, kalau tuan-tuan lihat di pasaran banyak macam-macam jenis. Okey, yang mereka claim organic 3 in 1, 5 in 1 dan pelbagai lagi. Alright, saya tak nak uh, argue tentang itu. Okey, saya tak nak argue. Tak apa. Jika tuan-tuan beli di pasaran, silakan Uh, beli dan guna pakai Ikutlah sukatannya Okay Alright uh, Jadi Dika lagi satu point Jika tuan-tuan Kita kata baju organik ini Dia ada pelbagai cara Cara dia nak sedia Okay uh, Ada yang dia Saya Hari ini saya akan ajar Saya guna air Okay Saya guna air uh, Ada yang dia tak guna air Dia hanya biar udara basah saja, Okay Ada yang dia gunakan Agent Iaitu cacit Okey, yang dipanggil vermicompost pun ada juga. Berbagai cara, kalau buka dekat YouTube tu, saib sajalah biogenik, baik dalam negara dan luar negara. Terlampau banyak. Okey, silalah uh, modify lah dan guna pakai. Okey, saya nak kata hari ni kelainan langsung di Ini bukan kelainan, cuma saya merasakan ini uh, dia lebih sesuai jika tuan-tuan buat di rumah. Atau kejap boleh buat dah. Okey, iaitu... Uh, macam mana kita nak guna pakai Kita punya sisa masak kita tu Okay, dia bukan sisa makanan Kalau sisa makanan itu Makanan kita yang tak habis masak Kita jadikan dia bagus Okay, <tuk> tetapi ini yang kita Tak boleh masak Tapi kita jadikan dia bagus Okay <tuk> Lepas tu Okay, Maaf ya saya pun ada juga Tetamu di belakang uh, tabir ini Okey, uh, jadi hari ini saya khususkan kepada uh, apa ni, jenis kulit <tuk> yang berasaskan tumbuhan sahaja yang belum dimasak. Okey, uh, seperti yang saya katakan, ada ikut kesesuaian. Kenapa saya menguji kepada kulit, uh, okey, yang berasaskan tumbuhan dan yang belum dimasak. Alright, okey, so, saya tunjuk dulu lah sedikit saya ini satu-satu, okey? Alright, apa yang diperlukan mudah saja kalau tuan-tuan lihat di depan saya ni, okay, Di di, di uh, yang tuan-tuan boleh -tuan tuan lihat pun, saya menggunakan, sebenarnya saya selalu guna tong hitam eh, kalau siapa yang ikut saya tu, saya selalu guna tong hitam. Hari ni, untuk tahun 2021, saya guna tong putih. Okay, saya menggunakan apa sahaja yang berada di rumah lah. Okay. Sebab saya ni sekarang sedang bersiaran di Pulau Penang Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh komen lah Di ruangan chat Facebook tu Di mana tuan-tuan dan puan-puan berada kan Mungkin lepas ni saya tengok pun Bila saya tahu, oh rupanya di seluruh Malaysia Sambil-sambil okay? dengar boleh beritahu di mana tuan-tuan berada sekarang. Okay. Apa yang diperlukan ialah mudah sahaja Satu bekas okay? Bekas ini tak kisah besar mana Gunalah apa sahaja yang ada dekat rumah okay, Ini pun tung, saya ingat Tung recycle je pun okay, Tung recycle sahaja Alright, Kemudian pertama sekali Apa tuan-tuan boleh uh, Saya bagi tuan bahan dulu Lepas tu saya ada di sini uh, uh, apa ni Buah-buahan okay, Buah-buahan ni yang Dah tak boleh makan dah, dah lebam-lebam dah okay, uh, Kalau tuan-tuan uh, Macam baru ni uh, Mak saya pergi pasar, dia pergi beli je RM5 satu plastik lah Okey, yang memang uh, buah dah lebang-lebang kadang-kadang mereka nak jual tu 223 ringgit saja. Okey, boleh juga beli dan buat. Alright. Nanti saya cerita kenapa nak pakai nak pakai apa? Nak pakai uh, buah, sayur, okey? Alright. Uh, lepas itu dah ada bahan dia. Okey. Dah ada bahan dia. Uh, okey, boleh juga guna kulit-kulit uh, apa ni? Kulit buah. Kulit buah pun boleh. Ha uh, dia sini adalah kulit limau, kulit apa ni buah chiku, okey, boleh. Orait, bila dah ada bahan, kita kena ada satu penggalak. Dia panggil eh. Penggalak dia dia boleh ah saya bagi tiga jenislah, tiga contoh. Okey, kita boleh guna tuan-tuan dan puan-puan boleh guna aa, apa ni? gula merah. Okey, gula merah ataupun nak guna yang kalau orang kata gula kabung pun boleh. Okey, atau kalau nak guna molasses pun boleh juga. Orait. Ataupun tuan-tuan boleh guna Tuan-tuan dan puan-puan boleh guna belacan Okey belacan ada kat dapur aa, Semua bahan yang ada kat dapur je Okey Ataupun satu lagi ialah ragi Atau yeast lah dia panggil Okey saya biasanya Saya aa, akan guna gula merah Okey gula merah Dan aa, apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ni Uh, saya dah buat lah, saya dah buat, saya dah uh, cuba guna untuk tanaman dan ada hasil nanti kita akan tunjuk video lah, okay dan uh, di belakang ni koleksi mak saya lah, okay mak saya uh, dia pun uh, dah buat 2 tahun lah dia tak beli baju yang di pasaran dia buat yang ini dan dia bungkuk di cakest dia sajalah, okay ini yang memang dah buat, jadi kalau nak tanya saya uh, nanti saya tahu mesti akan tanya gula merah Lacan Lagi mana satu Yang okey doktor Kalau tanya saya Okey uh, Kalau dia rumah tu Saya galakkan Guna gula merah Okey Gula merah Alright uh, Sebab kenapa Dia bau dia Sedap lah Bau dia nanti dia macam bau Masam-masam uh, sedap Okey Alright Sekarang dah tahu dah Bahan-bahan dia Okey Jadi uh, Kita macam mana kita nak buat Senang saja. Sekejap lagi lepas dengar je Saya bercakap ni dah mula Cari tu, Letak air Separuh bekas Okey paruh bekas sahaja. Pakai air kalau air ada yang di rumah tu memang tadah air hujan pun boleh atau tak ada gunalah air klorin. Sebab kita ni kalau duduk apartment atas ni mana lah kita nak cari air hujan kan? Okey tak mengapa. Guna saja air baik tak ada masalah. Alright. Ah uh, ataupun aa, ni dalam ni sebenarnya mak saya dia dah siap-siap dekat -siap air tadah apa ni? Air basuhan beras. Okey boleh juga. Ha, memang dia selalu buat macam tu Dia basuh, yang pertama basuhan tu aa, Dia tuang, nanti aa, Dia masak apa sikit, tak habis tu Dia bubur, ha, macam tu okay, Dah ada dah, saya tengok 3-4 tong dia ada Di situ, okey boleh juga Dan letak air separuh Alright, Bila dah letak separuh, katalah hari ni aa, Lepas letak air separuh, better Kita letak, aa, kita punya Apa ni Kita punya penggalak lah, saya panggil inducer Dalam bahasa Inggeris, ok so, Inggris tu saya panggil inducer Alright, uh, Kalau untuk bekas macam ni Boleh dah tuan-tuan letak uh, yang ini 1 kilo okay, Letak je 1 kilo gula Alright, uh, Nanti saya cerita macam mana nak tahu dia dah okey gula cukup ke tak uh, Dia ada indikator dia okay. Kita start dulu buat nanti kita belajar indikator dia okay. Lepas dah buat uh, Sekejap lagi tuan-tuan perempuan akan masak okay. akan Masak lunch, masak tengah hari Akan masak sayur Okey, ada sayur, ada buah. Ha, kalau buah tu kulit kita tak makan kan? Okey, kita tak makan. Tetapi di kulit lah nutrisi dia paling tinggi. Okey, tinggi dengan kalsium. Okey, tinggi lagi dengan nutrisi-nutrisi yang lain. Alright? Okey, jadi katalah hari ni masak. Lepas tu katalah lagi masak sayur. Akar kita tak makan. Kentangkung, bayam, kailan. Mana kita makan? Dia punya akar Okey, nak buang. Tak apa, kita bubur dalam tong kompos kita. Buang dalam tong kompos kita. Okey? Alright. Ambil, okey, bubuh saja. Okey? Alright. Lepas tu, uh, anda kata, esok lagi masak. Masak atau tengok-tengok buah dalam peti ais pun tak habis kan? Okey, ada. Alright. Ha uh, ni yang tadi saya sedi dah buah, okey. Saya potong bagi kecil-kecil. Berapa kecil doktor? Macam saya kata Dia tak ada satu standard Kena macam ni Kena macam tu, tu. Tak Make easy Mudahkan sahaja Okay Mudahkan saja Biar bagi rasa ada seronok Nak buat lagi kan Okay Tapi saya dan uh, Kalau rasa nak gubur sebiji macam tu Boleh Cuma lambat lah Nanti Dia nak jadi baja Okay Kita potong lah Bagi saya ingat Saya pun potong dalam Cube-cube uh, macam ni pun Dah cukup dah Okay Dah potong Esok masak Ada lagi buang yang tu letak lagi dalam bekas ok, letak lagi dalam bekas and then tuan-tuan ah, kit lah, kacau lah kacau, kacau, kacau, kacau dia, ok nak tutup ke, nak buka ke tak ada satu ah, aturan kata kena tutup, kena buka tak? ok, amalan saya biasanya saya tak tutup dah ok, saya tak tutup rapat anda kata tuan-tuan rasa nak tutup rapat, boleh, tak ada masalah. Tetapi, uh, kena lewat esok, kena buka sekejap. Okey, Then tutup balik. Okey, okay? dia kena keep on buka tutup. Kalau nak buka saja bagi ada ruang untuk pengudaraan, tak apa, tak ada masalah. Okey, uh, kenapa? Sebab uh, bila kita buat macam tu, dia akan ada gas. Okey. Kita dah ada uh, buah, kita dah ada sayur, kita pun dah ada uh, gula okay? Dia dah dia kalau nak jadi baju ni, dia kena ada satu ejen okay? Dia kena ada satu tentera untuk bantu dia Apa tentera dia? Itulah mikrob namanya okay? uh, Kita tak nampak dengan mata kasar okay? Mikrob, dia bekerja untuk yang tadi saya tunjuk uh, Kita potong buah tubuh, cube-cube uh, kan? nanti dia apa makan dia uraikan okey alright bila dia uraikan macam kita kita hidup kan kita ambil sedut oksigen kita bebaskan karbon dioksida okey mikro pun dia ambil dia sedut yang dia nak gas dia, dia tak ada dia lepaskan nanti bergas dalam ni jadi kalau tuan-tuan tutup tak buka buka pun bahaya juga okey jadi kena keep on buka tutup alright itu the reason dia yang paling mudah okey Lepas tu macam mana pen-pen dan puan-puan nak ahu eh dah boleh guna ke doktor bila nak boleh guna tak boleh guna okey kenapa saya menggunakan pendekatan Atau bila saya buat perkuliahan okey saya suka guna yang guna konsep air sebab di rumah okey kita nak yang cepat ah kita nak yang cepat alright jadi saya uh, ambil Pendekatan menggunakan air ini lebih cepat berbanding Jika kita boleh ada kompos biasa saja Ambil masa berbulan-bulan Tetapi bagus juga tak ada masalah Okey bila boleh guna uh, Dalam dua minggu tujuh, uh, Dua minggu sudah boleh guna Apa indikator dia? Indikator dia Satu dia dah ada bau Okey bau yang macam mana? Bau dia tu dia perlu bau uh, Ini saya pun belajar Hari tu saya buat bau dia tak mencapai Yang patutnya saya pun belajar dengan petani petani kata dengan saya doktor bau dia kena bau ram macam mana nak bau ram dia kata bau macam buah masam-masam manis -masam macam tu alright okey jadi saya kata kalau tak bau macam tu mudah saja tambah lagi gula dalam tu okey sebab gula tu adalah makanan untuk mikroba kita okey untuk mikroba kita dia kata tambah lagi gula dalam tu okey biar dulu beberapa hari Okey biar dulu berapa hari nanti dia akan bau dia macam bau masam-masam uh, buahlah. Okey. Lepas tu bila dah bau macam tu ataupun lagi satu indikator dia di permukaan air tu okey dia akan ada satu lapisan putih. Oh, dengar bunyi ayam pun ada di sini. Okey dia ada satu lapisan putih itu pun dah uh, satu orang kata uh, indikator, lah. indikator tanda kata okey dah boleh guna. Okey dah boleh guna. Alright. Uh, jadi saya ingat uh, dalam okey berapa lama boleh tahan? Okey saya bagi tahu siap-siaplah. Sementara line saya tengah okey kan. Berapa lama dia boleh tahan? Uh, boleh tahan lebih daripada 6 bulan. Okey andai kata tonton buat-buat-buat lepas tu terlupa nak tanam saya kan. lepas 6 bulan, dia tengok baju tak ada bau, kala pun kala hitam, okey. Lepas tu duk fikir boleh guna ke tak? Masih boleh, mudah saja. Ambil saja gula merah. Okey, ambil saja gulanya, letak dalam ni. Okey. Kacau, biar dulu. Okey, nanti dia akan keluar balik bau, ah, dah boleh guna, tak ada masalah. Alright. okay. Ah, saya dah kita dah cara nak buat eh. Cara nak buat dah. Okey, apa? Kalau ada soalan, tinggalkan di ruangan chat. Nanti ah masa kita Q&A, saya cuba jawab eh. Okey. Yang mana saya tak dapat jawab sebab saya tak ada Facebook untuk saya nak reply ada ni, nanti seluruh setia akan kongsikan email saya, YouTube link saya dan juga Instagram saya, okay? diwangan chat. Okay, mungkin kita boleh berhubung di situ lah. Okay? Saya pun bukan hanya saya apa macam bagi saja, saya pun nak terima input dari tuan-tuan dan puan-puan juga. Nanti saya mix and match So saya ajar lagi komuniti lain kan ha, Macam tu lah Okay Sekarang saya dah bagi tahu dah Cara nak buat eh Lepas tu cara nak guna Okay nanti kalau dia Dia akan jadi macam tetarek Okay macam lepas tu Dia jadi brown-brown macam tu lah Colour dia Okay Kadang-kadang kalau -kadang, kadang -kadang, kadang dah lama sangat Boleh jadi hitam Okay uh, Cara nak buat dah eh Okay cara nak buat dah Okay so sekarang macam mana Cara nak guna Okay, cara nak guna dia pun senang saja. Okay, senang sahaja. Uh, saya guna kalau tu ada apa, bekas siram ke ambil lah, tak kisah. Tapi saya ni guna pakai apa yang ada di sekeliling. Okay, kita reuse saja, Recycle dan reuse sahaja. Okay. Uh, sebab kalau nak beli-beli macam leceh juga kan. Okay, alright. Sekejap saya cari penutup dia dah hilang. Okay, biasanya saya akan guna botol ini uh, tak kisahlah. Tuan-tuan nak guna botol besar ni boleh. Botol air mineral ke air gas ke yang 500 ml pun boleh. Yang ini 1.5 liter. Okay, saya biasa. Kalau saya kongsikan dengan uh, orang, dengan community, uh, saya lebih suka gunakan ratio lah atau nisbah. Okay, senang. Kalau saya kata guna mil, so, sukar, sedikit sukar. Okay, sebab nanti nak cari Uh, apa penyukat, apa semua kan ok, saya guna misbah alright, bila saya guna misbah ok, so macam mana nak guna ok, saya guna ni, botol saya <tuk> tadi menutup dia ni ok, dekat penutup tu ok, tuan-tuan buat je lubang siap-siap ok, dededet, dedet, lubang, uh, gunalah itu sebagai botol nak siram ok, alright uh, jadi apa yang saya buat lepas dah 2 minggu dah boleh guna atau bila saya nak guna tu saya nanti letaklah air baja. Okey, dia ada ratio ratio dia. Okey, saya pergi yang uh, mudah sikitlah tuan-tuan uh, ni. Okey, dia macam ni je. Bila pokok tu masih kecil, Okey, ini ratio dia. Saya ambil, saya saya letak ni separuh. Okey, lagi separuh ni saya kata air lah. Maksudnya satu nisbah satu. Satu bahagian air baja pati kita tadi tu, yang tuan-tuan buat tu. Okey, satu lagi bahagian air. Kita tambah ha? dengan air. Jangan pakai hardpure lah Sebab apa kalau pakai hardpure ni pekat ni, pekat Okay, nanti khawatir pokok Pokok, uh, pokok tak tahan, okay Nanti saya beritahu, saya pergi sempat saya beritahu kenapa yang kata Pokok panai pokok tak tahan tu Okay, bila dah uh, Bila pokok tu masih kecil Contohnya macam pokok sayur Saya yakin, ini dah siri keempat eh? Maksudnya hari tu klip saya Rakan saya dah kongsikan uh, Dr. Ida dah kongsikan bagaimana nak Tanam kan Apa media-media saya yakin Yang mana ikut ni Tuan-tuan dan perempuan dah buat Ah Rakan-rakan saya pun dah cerita Macam mana guna baju kimia Apa kepentingan dia Saya yakin Ada yang dah Pokok dia pun Saya ingat dah besar Barangkali mungkin ada yang dah harvest Dan dah dah makan Okay Alright Berbalik kepada uh, Ni sebab nak-nak-nak siram tu Nak baja tu huh? Okay Saya gunakan air dia Air dia saya ambil uh, Dia akan ada hampas Tapih lah sikit Ataupun tak nak tapih pun tak apa Uh, tak tapi ada sumbat okay, tapi sikit letak okay? jika pokok tu masih kecil maksudnya pokok sayur nisbah tu bagi kurang okay, bagi kurang, contohnya kalau dah biasa guna botol macam ni, nisbah tu saya ingat uh, boleh kita kata nisbah dia uh, satu nisbah sepuluh, maksudnya uh, pati tu takat ni je lah rendah okay? uh. lagi pokok besar, naikkan nisbah, yang lain tu air Okey, lagi pokok tu besar, naikkan nisbah, yang lain ni air. Ha, dia macam tu je. Okey, nak senang, nak mudah lah. Nak mudah, alright. Ha, saya pun mula-mula uh, buat, ada je, mula-mula saya pun tak tahu. Ambil yang pure, saya pergi letak. Pokok saya masih kecil, sayur kan. Masih kecil, misalnya nak pokok less, uh, kalau macam pot cili tu, matur bendi tu, kurang lagi dah macam dalam tiga minggu macam tu, saya pergi letak yang pure. Ha, saya tengok lama-lama dia kering. Okay, dia kering dan dia tak boleh nak survive lah. Jadi saya improvise lah. Saya pun letak air, bagi dia cair sikit. Kalau saya siram. Itulah yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay. Uh, jadi macam mana nak letak? Okay, macam mana nak ni? Okay, contohnya macam pokok ni. Mak saya tanya mak saya berapa ratio dia letak? Ah, uh, Satu nisbah dua atau tiga. Okay, maksudnya satu bahagian pati. Okey, satu bahagian pati, dua atau tiga bahagian tu air. Okey. Kemudian disiram. Nak siram ke bukan doktor? Adakah perlu habis satu ni? Tidak. Mudah saja. Macam kita letak air, kita dah tengok dia dah basah dah tanah tu, dah cukuplah. Bubur pula kat pokok-pokok lain. Ha, macam tu. Okey. Berapa kerap nak siram? Okey, berapa kerap nak siram? Ha, seperti yang ni, yang kat belakang ni. Okey air mak cik kata kadang-kadang dua minggu sekali okey lepas tu yang menariknya a sampai selit sikitlah ya, yang menariknya kaktus dia ni sebelum ni masa dia guna baja kimia aa, tak apa tak pernah naik bunga lah. once dia start dengan baja dia start dengan ni okey dia aa, banyaklah bunga, bukan, dia ada keluar bunga dia baru tahu saya pun baru tahu rupanya kaktus ni okey dia macam-macam Macam-macam eh? Baru saya tahu Oh ada cactus ni Luarkan bunga Nanti tuan-tuan boleh lihat lah Saya dah compilekan kan Itu semua Gambar-gambar uh, Cactus dari laman dia Okay uh, Boleh lihat Macam-macam lah Dan uh, cantik dia Keep on to Okay uh, Saya dah cerita dah Macam mana nak guna eh Macam mana nak buat Macam mana nak guna Kalau untuk sayur ni Kalau saya Bila dia dah mula uh, Macam saya suka tengok Macam-macam ah, tu Matu, cili yang biat uh, terong kan dia ada keluar dah nak keluar putih tu uh, saya suka letak satu ni sebelah satu a uh, masa dia, dia macam kita dia baru duk keluar-keluar tu uh, saya suka siram okey siram di uh, keliling pokok tu okey a uh, bila ada kata boleh spray doktor boleh cuma saya tak suka tak gemar spray sebab sebelum ni bila saya spray sprayer saya selalu tersangkut sebab saya tak betul-betul Uh, apa Tak betul-betul tapis dia Okay Nanti lama-lama sprayer tu tersanggut Rosak Pernah dah sprayer saya rosak Jadi saya buat apa Saya uh, Apa ni Saya siram di uh, tanah Ataupun saya siram saja atas uh, daun right? Saya buat uh, tak, tak Daun tak terbakar Okay daun tak terbakar Alright uh, Jadi bila kita buat bajul tadi kan Okay berbalik kepada yang bajul tadi Dia ada dua jenis nanti Okay tak mungkin akan tanya Ah uh, okey dia akan kita ada dua produk produklah betulnya. Apa? Pertama dia, dia ada dalam bentuk air. Okey dia ada dalam bentuk air. Air itu kita guna yang hampas tu. Hampas apa? Hampas tu Doh sebagai baja. Okey mungkin di rumah tuan-tuan dan puan-puan ada pokok um, yang ambil pokok mangga ke pokok nangka ke pokok jambu ke. Okey pokok-pokok yang besar yang buah yang bersatu-satu, hampas tu ambil letak di Uh, di bawah pokok tu lah Okay Lebih uh, dia uh, Supply uh, Nutrien Dan mikro uh, mikro Yang berguna tu uh, Bekerja dalam Tanah Okay Saya nak Kongsi sikit Alright Yang kita buat ni Bajor-bajor organik Saya kata ni Okay uh, Dia ada nutrisi Okay Kulit-kulit buah ni Ada nutrien. Ah, uh, Kalau siapa ikut uh, uh, Minggu Dua minggu sudah Kawan saya ada terangkan Fungsi-fungsi uh, Elemen eh Uh, Nutrin, N, P, K, kita ambil tahu juga. Kita ambil tahu. Sebab itu nutrisi untuk pokok. Macam kita nak makan, kan? kita ambil tahu apa kita nak makan. Ya? Untuk pokok pun kita ambil tahu juga. N, okay? NPK, K, C, A, M, G. Bila okay. kita baca baju organik, ada tak nutrien-nutrien itu? Ada. Okay? Ada. Dan juga, on top of that, maksudnya sebagai tambahan dia ada mikro okey mikro itu nak membantu dia okey untuk menjadi a um, nutrien tu lebih tersedia untuk pokok tu ambil okey jadi makna kata kalau uh, dalam ni kan dalam ni okey air, air baja kita tu ada mikro bila kita letak di tanah mikro itu dia akan bekerja dalam tanah okey dia, dia buatlah tanggungjawab dia tu okey Supaya uh, dia sediakan Supaya nutrien uh, macam NPK, Kalsium, Magnesium Untuk diambil oleh pokok itu lebih tersedia Sebab pokok ini dia pun pandai eh, Ada benda kita Kita tak makan benda yang tak masak Kita ada selected juga kan okay. Yang ini kita makan sama dengan pokok okay. Katalah kita letak Lain like satu mungkin ada yang letak Ada yang juga kan, yang kalau letak baja uh, kan, Yang ternak kambing ke lembu dia letak najis haiwan itu bagaimana boleh okey tetapi yang telah dia kering letak okey dan dia makan masa okey dia makan masa sebab akar pokok tu kena faham juga a uh, pokok ni yang ambil uh, nutrisi tu kat akar akar tu yang ambil okey uh, akar tu dia tak pandai makan segetul segetul tai kambing tu tak dia kena olah dulu daripada tai kambing biji-biji tu Ha, dia adalah dia punya proses, tetetetetetet, <taut> Taut Taut baru boleh diambil oleh pukul, okay? Sama juga dengan baja -taut yang kita buat, okay? Alright, ah, dah dah dah, okay, mungkin saya boleh ambil soalan dulu, dulu. cek moderator kita, mungkin kita boleh ambil satu dua soalan sebelum saya Uh, teruskan lagi dengan uh, beberapa, ada lagi beberapa tips lah untuk saya nak kongsi kongsikan jika berkesempatan Silakan uh, Kalau kita tengok pada ruangan check ni doktor, uh, rasanya tak ada soalan lagi dikemukakan Mungkin oh apa yang doktor bagi tu, join dapat semuanya Okey. Alright, kalau macam tu, okey, mereka memberi ruanglah untuk saya uh, berkongsi lagi uh, apa uh, tips-tips lainlah, okey. Alright. Ya, uh, saya habis sebab dah orang kata kira uh, Cheshire saya cakap kan penutup tahun 2021. Okey. Sebab so, saya buat uh, saya berkongsi uh, dari sejak dari tahun lepaslah saya berkongsi dan ada soalan-soalanlah, soalan-soalan. Jadi, okey, saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alright, uh, ada juga, saya kira uh, ada seorang, ada jugalah, Pak Ngah dari uh, Pauwe, Pusat Aktiviti Walgemas, Putrajaya. Okay, saya ingat masa saya buat dengan uh, mereka, Sekolah Walgemas, okay. uh, Pak Ngah tanya dengan saya, doktor pokok nangkul saya ni uh, tak mau lekat buah. Okay, asal dia jadi putih, dia jatuh. Asal dia jadi putih, dia jatuh. Jadi, apa yang saya kongsikan, ialah saya kata... Okay, satu cuba guna apa yang saya kongsikan ini Okay, uh, siram Okay uh, Yang kedua uh, Cara dia ialah uh, Apa ni, belacan tadi Okay, belacan tadi Saya kata cuba Pak Nga ambil belacan Okay, hancur-hancur Keliling pokok tu Tapi ikut canopy lah Ikut canopy uh, Tabur Tabur belacan ni Alright, tabu belacan tapi kena kambus sebab belacan ni dia bau nanti dia dia, dia menarik perhatian serangga. Okey, dia menarik perhatian serangga. Jadi kambus. Alright. Uh, so Pak Ngah cubalah. Pak Ngah cuba saya ingat lepas beberapa bulan macam tu uh, dia beritahu dengan saya doktor, alhamdulillah pokok dah naik dah ada hasil dah pun. Okay? Alright. Uh, saya pun mula-mula fikir kalau saya berada di UPM saya nak bersiaran di tempat dia lah tapi sekarang saya ada kerja di Pulau Pinang. Saya bersiaranlah dari Pulau Pinang. Okey, lagi satu. Andai kata di rumah tuan-tuan dan perempuan, ada uh, apa ni? pokok buah lah. Pelam, tak kisah. Pelam ke, jambu ke, apa saja yang berbuah. Okey. Bila saya potong buah tu, dalam tu dia berulat. Okey, dia berulat uh, atau dia busuk. Okey, apa kita nak buat? Macam mana cara kita nak buat? Okay, alright. Uh, ini saya ambil petua dari arwah tu saya lah. Okay. Dia ada kebun, dia pun uh, turunkan lah ilmu dia tu. Okay. Uh, jadi saya pun kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Okay, tak salah juga cuba. Dia kata, kita jangan lebih potong pokok tu. Jangan lebih potong. Oh, tak baguslah pokok ni. Puri potong. Jangan macam tu. Okay, apa kita cuba ialah kita ambil uh, garam kasar. Okay, kita ambil garam kasar. Alright. Beli garam kasar dalam satu kilo, Okey. Ah tabur dekat perdu pokok. Perdu pokok itu saya kira dekat. Dia jangan dekat sangat dengan batang pokok. Okey, jangan dekat sangat dengan batang pokok. kenapa? Ah minggu 2 minggu sudah kawan apa ni, Dr. Telly selalu terlangkan. Kenapa Baju tu kita tak boleh dekat dengan batang pokok. Ha okey, nanti buat revision balik atau tengok balik dekat Facebook. kenapa eh? beliau dah berkongsi. Okey. Alright. kita boleh balik kepada pokok buah yang buah tu yang busuk. Cuba tonton dan perempuan buat begitu. Beli garam kasar, ah taburlah di bawah pokok. InsyaAllah okay? insya-Allah. akan datang, ah cuba tengok macam mana Aa, mungkin barangkali bukanlah 100% elok. Tetapi ada peningkatan aa, buah tu lebih elok. Ha, begitu. Okay. Alright. Aa, di pun satu lagi. Berapa banyak satu dah kan? Okay. Alright. Aa, di rumah kan masak masak telur goreng. Okay. Aa, masak apa-apalah yang berasaskan telur. Telur tu pula kita makan telur. Tapi kita tak makan dia punya kulit. Betul, kita tak makan kulit dia. Okey, jadi kulit dia tu okey, boleh jadi baja juga. Okey, sama ada tuan-tuan nak ambil kulit ni kan dah masak, kulit ni kita apa hancur tu bubur dalam tong baja yang tuan-tuan buat pun boleh, tak masalah. Ataupun ha, kumpul lah macam ni, ni mak saya dia kumpul ha, kulit telur. Okey, dia kumpul, kumpul kulit telur, lepas tu dia biar je, biar dia kering dia asah. Okey, tapi kalau tuan-tuan tengok ada je yang uh, dia orang apa ni bagi kering dalam microwave. Okey, masuk microwave, lepas tu bagi blend bagi hancur. Okey, terpulang. Objektif dia mudah. Kulit telur ni adalah sumber baja kita juga. Kenapa? dia kaya dengan kalsium. Kalsium diperlukan untuk pokok. Okey. Uh, jadi dia apa? Uh, kulit telur dah macam ni. Kumpul-kumpul-kumpul uh, dia kering Kering, ramaz-ramaz uh, okay, Atau nak blend dengan halus pun boleh Lepas tu uh, Kita jadikan baja uh, Letak je lah di, di dalam pasu Atau dekat pokok bunga kita ke Pokok buah kita ke Pun boleh juga Okey, pun boleh juga uh, Yang ini Okey Sekarang 11.37 Okey, saya ada video untuk Uh, dikongsikan dengan tuan-tuan Pertama saya nak tunjuk Dia ada dua lah Okey Kesan dia yang uh, Ini yang saya sendiri buat uh, Kesan dia kepada Tanaman makanan uh, Yang tak itu uh, Macam sayur-sayur Yang kita boleh makan lah. Yang kedua saya ada video Yang uh, kesan dia kepada Pokok cactus yang Tuan-tuan tengok di belakang saya ni Ada lagi Kelebat sekejap ni lah Tapi saya tak boleh nak bawa Line saya tak pun okay. Saya static di sini Okey mungkin kita boleh mulakan Dengan cactus dulu ah uh, te team teknikal silakan Hari ni kita nak harvest Bendy Satu Dua okay, Tiga Empat Dan ini lima Jadi kita boleh masak Kari ikan Harvest after the day panjang, a uh, ketumbar, basil dan bayam brazil. Oke, okay, tunjuk dulu dulu, tunjuk dulu lah, nanti saya... ...we try to the very top of the sand, we then collect our sea salt water and black sand mixture into container, which then go to another filtration. Okay, terima kasih kepada tim teknikal ya, uh, balingkan video tadi. Alright, uh, jika tuan-tuan lihat tadi uh, yang apa, uh, yang saya uh, habus bendi apa semua tu, ayah uh, itu saya buat sendirilah. Okay, kalau tuan-tuan lihat tu dalam satu tapak pak segi itu, okay, satu tapak tu yang kecil itu uh, macam-macam benda saya tandam lah, okay. macam-macam benda saya tandang. Alright, uh, ini saya kongsikan sedikit lah, uh. saya kongsikan sedikit. Uh, bila saya buat begitu okay, Apa yang saya dapati lah, Ini daripada personal observation saya Alright, uh, Sebenarnya tu, uh, Saya tak menggunakan uh, Racun Kimia untuk serangga dan penyakit lah. Okay. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat Atau rasa tak puas lah Tengok tadi pergi boleh ke YouTube Saya ada lagi pelbagai lagi uh, Apa ni uh, saya kongsikan Video-video even tentang padi pun Ada juga boleh lihat di sana Alright bila saya buat begitu macam-macam pokok dan macam-macam bunga yang dah naik okey saya dapati uh, ada pelbagai jenis serangga yang datang okey yang okey dan ya bagus okey eh okey okay. maksud saya yang uh, merosakkan dan yang uh, baiklah okey uh, yang baik alright jadi uh, bila saya buat begitu macam labu eh kalau siapa yang pernah tanam labu tu kalau jika kita uh, menggunakan apa ni uh, labu atau timun, lah. kalau jika kita menggunakan racun serangga, so dia, dia dia dia nak jadi buah tu dia kena ada serangga, serangga tu dia pollinator, dia sebagai agent untuk uh, pollinator, eh? okay? Jika kita guna racun, uh, siapa yang tanah labu atau yang jenis timun itu kan boleh boleh bukongsi lah dalam ruangan chat ke, okay? Uh, orang lain pun boleh baca, okay? Uh, kalau kita guna racun serangga Memang serangga tak ada datang. Betul. Tetapi uh, labu kita, dia dia tak jadi tak jadi buah. Okey, dia tak jadi buah. Alright, semua dia akan jadi jantan. Okey, akan jadi uh, tak jadi buah lah. Okey. Uh, yang ini saya buat, saya ingat tujuh biji buah labu lah. Okey, tujuh biji buah labu. Uh, dia hasil besar juga. Besar juga. Eh? Okey. Alright. 11.46 uh, Jadi saya uh, Yang tadi yang kedua video kedua Tentang bunga kalau tuan-tuan lihat itu Ialah bunga daripada cactus Dan ada pokok-pokok hiasan yang lain lah Yang uh, koleksi mak saya Dekat rumah okay. uh, Dan bunga-bunga tu kalau tuan-tuan tengok sama Sebenarnya dari pokok yang sama Tapi waktu dia naik tu berbeza okay. Maksudnya dia keep on naik Saya cakap dengan mak saya harap-harap Hari ni adalah satu bunga putih Yang kembang tu Okay. Dia ada pokok dia di belakang Tapi bukan waktu dia untuk mengembang okay. Tak ada rezeki Kalau tak kita boleh tunjuk live lah Aa, Ini pokok bunganya okay. Aa, Dia keep on bunga Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam video Sama saja, sama saja tak Mak saya dia ada bunga je, dia hantar okay. Dia hantar, dia hantar Alright, Kadang-kadang satu pasu tu lebih dari 5 kali Dia berbunga Ada macam-macam jenis, ada yang dia naik bunga Pagi, tu dia kuncup betul esok dia naik balik aa, dalam aa, 3 4 hari. Ah tu dia luruh jatuh, Besok dia naiklah. Ah SI bukan esok. Nanti dia ada cycle dia, dia akan naik lagi. Okey, dia begitu. Alright. Ah tak apa, kita tinggalkan je soalan kita tinggalkan di akhir. Saya ni. Okey, kenapa ya tuan-tuan dan puan-puan saya rasa aa, apa ni sekarang semua orang cakna dengan isu di mana harga sayur Naik lebih daripada 100% peratus. Okay uh, Harga baja pun kenapa? Sebab harga baja naik Okay Sebab material, raw material semua naik Okay sebab tu kenapa? Sebab bila pokok kita nak kena baja Baja harga dia naik Takkan harga sayur tak naik Okay sebab itu kenapa dia naik Sampai ada yang naik 100% peratus, Satu kali ganda Ada yang naik lebih dari satu kali ganda Maybe 1.5 kali ganda Okay Jadi di sini uh, Apa Ya yeah kita saya bukan nak memaksa ke apa okey sebab saya pun uh, tanam kita kena ada rasa seronok okey uh, jadi bila menangkan harga sayur dah naik jadi saya rasa dah barangkali ya barangkali dah tiba masanya Okay slowly lah kita uh, belajar untuk uh, tanamlah di rumah okey. Uh, sekarang ni banyaklah kalau tonton bukan hanya dengan video-video uh, saya okey. Ada lagi ramai lagi orang sekarang uh, dia lebih kepada buat awareness, advokasi uh, dan uh, orang kata kita berkongsi maklumat macam mana tanam, macam-macam cara. Saya pun suka juga tengok dan saya pun belajar juga dari uh, mereka juga okey. Alright, uh, tanam uh, sayur dan uh, baju pun macam mana uh, tak perlu mungkin tak per, boleh nak beli di luar, terpulang itu pilihan masing-masing. Tetapi kita ada alternatif di mana kita boleh buat baju sendiri dengan menggunakan apa sahaja yang berada di rumah daripada kita buang di tong sampah. Okay, kita dah sebenarnya kita dah educate diri kita dan keluarga kita untuk uh, apa buat pengasingan sampah. Yes, betul Kita tak boleh nak setanding dengan Jepun Jepun memang dia punya Pengasingan sampah dia Sangat marvellous Okay uh, It's very very good Kita pun tak boleh ikut Okay uh, Semua benda dia buang uh, uh, Ada aturan dia Okay Tetapi Kita masih boleh Okay Bermula dari rumah Alright uh, Kita asingkan dulu bahan Yang uh, Ni lah uh, Kita dah guna pakai dah Sebagai budget Okay Kalau tuan-tuan tengok Setelah ada pusing di situ, okay. dan sedar tak sedar, bila, jika tuan-tuan bermula -tuan, uh, buat begitu, kita dah ke arah zero waste. Okay. Kita dah ke arah zero waste, dah kurang dah pembuangan sisa-sisa uh, dapur di situ. Okay. Tak apalah sisa-sisa lain tu, doktor sama je. It's okay, at least kita start from uh, somewhere dulu. Okay, alright. Uh, jika kata pasal kompos ni banyak lagi cara yang saya rasa saya nak kongsi macam-macam lagi sandwich kompos ok and then macam mana yang base kita tak habis makan kita nak buat banyak ok uh, barangkali saya kira uh, team kami boleh buat uh, apa ni um, kursus untuk urus uh, untuk buat kompos ni ok uh, kursus uh, sehari atau dua hari kursus okay? atau bengkel lah di mana dia bila face to face lagi seronok kan Okay, kita sediakan barang, tuan-tuan dan puan-puan boleh -puan buat dan kita boleh bergaul dan bersimpang sambil kita buat. Okay, mungkin ada yang berminat begitu boleh uh, apa uh, hubungilah tim kami, okay, tim kami, jurus setia kami uh, supaya kita boleh aturlah. Okay, uh, saya kira dari saya uh, kita ada soalan ke, uh, cik moderator? Ya, doktor uh, ada dapat berapa soalan? daripada ruangan komen kita ni. Mungkin kita boleh pergi ke soalan pertama. So aa uh, soalan pertama dari Muhammad Azimi Qasim. Soalan satu. Gula merah belacan dan boleh guna kicap pekat sikit tak? Okey. Macam mana doktor? Okey, ini Pak Ngah eh. Pak Ngah hari tu sempat melawat tempat je. Dia memang ni dia dah buat siap-siap. Okey, dia dah inovatkan benda tu. Saya kata yang tadi saya kata a uh, gula merah, belacan semua tu, kan? Dia dah buat dah dalam satu bekas dah cairkan dah siap dengan kicap lagi. Okey. Uh, boleh je Pak Ngah. Tak ada masalah. Nanti kita cuba ni eh. Apa yang ada di tempat Pak Ngah. Alright, terima kasih Pak Ngah. Okey, kita pergi ke soalan kedua dari Cheng Xian. Doktor, adakah baja ini sesuai untuk kunyit? Okey, uh, jawapan pendek dia, ya yeah, sesuai. Kenapa saya kata begitu? Sebab saya ada di laman saya tu, uh, Apa ni kunyit ada, halia pun ada. Semua so, saya siram baja yang sama. Okey, saya harap saya menjawablah soalan itu. kita pergi ke soalan yang ketiga daripada saudara saudara Amir Zamri kalau guna gula yang slang gula merah boleh ke doktor okey uh, ada juga eh soalan-soalan ni saya dapat juga kalau tanya saya Uh, saya nak, tak berani nak kata tak Sebab saya pun tak cuba lagi okay? Tapi jika tuan tuan dan puan-puan nak cuba guna uh, Silakan Jomba okay? yang biasa kita Kalau macam saya pergi bengkel baru-baru ni pun uh, uh, Molasses okay? Molasses uh, Gula merah lah yang biasa yang kita dengar Alright, uh, Gula putih tu Saya kurang pasti Sebab so saya tu pun tak guna lah okay? Tapi jika nak guna pun boleh juga So rasanya ini soalan terakhir daripada ruangan cek kita um, Kenapa timun tu bulat lain macam? Itu faktor genetik timun or sebab baja? Okay uh, tadi nampak dia macam bulat dia uh, timun bulat dia lonjong kan? Nampak dia macam, -macam apa uh, ramping tengah-tengah tu dia tak betul-betul matang lagi tu Okey, uh, saya biar dia dulu dalam beberapa ketika uh, baru dia betul-betul bulan. Okey, saya harap saya menjawablah soalan-soalan tu. Uh, doktor rasa ada satu lagi soalan terakhir. Ya, yeah, silakan. Daripada about point above yang Tapi ah uh, um, doktor baju ni boleh guna untuk bunga telang. Okey boleh, boleh. Aa, apa saja ada tanaman kat rumah tu guna je. Boleh guna. Okey boleh guna aa, sebab sebab saya yang aa, ni pun saya cuba, mak saya cuba. Saya kata mak cubalah, saya kata aa, supaya bila saya kongsi buat perkongsian, orang kata bolehkah guna untuk aa, pokok yasan, Boleh. Memang dah adalah, dah, dah terbukti. Okay. Sedikit perkongsian lah ini yang apa mak saya punya ni, dia share, dia kata Uh, Sedap ni dia guna baja biji ya, eh. baca biji baca ni lah NPK urea tu semua untuk cactus, okay? Ini cactus, nak cactus. Bila dia guna untuk cactus, dia kata uh, dia pasal bila terlebih sedikit, okay? Dia guna untuk cactus. Cactus ni dia pada saya sensitif lah, okay? Bila dia guna terlebih saja sedikit Baja biji dia kata, okay? Uh, dia busuk, dia akan mula busuk dari akar Okey, dari asal tu dia boleh busuk, lama-lama dengan dia punya succulent itu pun busuk juga. Tetapi, dia kata bila dia guna bajer ni lah, bajer yang dibuat ni, alright, uh, dia nampak, uh, dia berkata, andai anda kata, kata dia lebih, Okey, dia terlebih, ada apa-apa kesan. Dan dia nampak uh, tanah dia yang dia guna macam, dia kata nampak lebih, dia kata uh, kalau kita kata subuh lah, dia kata nampak macam hidup tanah tu. Okay, nampak lebih hidup uh, itu uh, kata testimoni dari uh, dia lah dan ada lagi beberapa yang uh, testimoni apa kata testimoni kira um, mereka dah guna guna pakai dan mereka kongsi oh betul lah bagus boleh uh, macam tu ok uh, jadi tuan-tuan dan perempuan jangan kuatir sebab dia uh, ki, uh, organik ya, kita selalu kata organik ni lambat uh, ok uh, dia ni tak memberi kesan jadi kalau tuan-tuan letak terlebih ok boleh saja, tak ada masalah. Okey, sebab kenapa proses dia itu memakan masa. Okey, ada juga orang kata dengan saya, lambatlah organik ini. Tak apa. Okay. Kalau lambat, kita cepatkan dia. Okey, maksudnya kita buat dia awal. Ha, begitu. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, mungkin saya boleh closing. Ada lagi? Ada, satu ah, lagi okay. soalan. Okey. Baik-baik right. uh, ah, daripada okay. Puan Abawiyah Saleh. Ha. Uh, boleh kita okay. siram pagi dan petang ke baju ini, doktor? Okey. Uh, saya nasihatkan ah uh, apa ni tak uh, kisah pagi apa ni pagi pun boleh petang pun boleh alright uh, kalau pagi pagi Pagi lah ah okay? uh, kalau uh, petang lewat petang alright uh, uh, janganlah dua-dua pun uh, Ambil lah sama ada pagi ataupun petang okey uh, kalau macam yang saya buat di yang sayur saya tadi tu saya tunjuk tu Uh, saya bila wakmas dia dah mula membesar kan Saya akan letak dia seminggu sekali Petang-petang uh, saya pergi siram uh, Macam tu okay. uh, Terima kasih doktor uh, Sepertinya tiada soalan yang dipermukakan lagi di ruangan komen Jadi uh, selesai sudah sesi soal jawab kita pada pagi ini Terima uh, Terima kasih kepada Dr. Elisa kerana sudi menurunkan masa untuk berkongsi ilmu berkaitan pokok, tertumpu kepada pembajaan pokok, tertumpu kepada baju organik. Uh, diharapkan para penonton mendapat banyak pengisian baharu daripada perkongsian sebentar tadi. Uh, sebelum itu, uh, dipersilakan Dr. Elisa untuk memberi sepatah dua kata sebelum kita akhiri program kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey baiklah terima kasih banyak-banyak uh, kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada uh, Ketua tetu uh, sains tanaman Dr. Saful. Ah uh, terima kasih kepada tim. okey. Ah uh, terima kasih sebab menjemput untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alright uh, so saya harap uh, jika hari ini saya pun tak, tak tengok di Facebook lah berapa yang ni atau jika, barangkali kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tengok sekarang akan tengok nanti pun ah uh, okay. Uh, saya kira at least adalah di rumah itu kita dah mula, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh uh, bercucuk tanam. Okay, kalau tuan-tuan tengok kami punya tema pun uh, apa nih tangani stres dengan apa berkebun nih eh? berkebun bandar. Okay, dengan berkebun lah. Alright, uh, ini personal lah saya punya ni bila uh, apa uh, kita, saya sendiri saya tak makan sayur ya, eh? tapi buntal bila kita ber, uh, saya tanam. ...saya rasa seronok. Okay? Kita lebih appreciate the food. lah, okay, Itu saya punya personal... Uh, ...apa yang saya hadapi. Lah. Okay, uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan... ...barangkali boleh mulakan di rumah... ...dengan anak-anak. Uh, saya yakin kanak-kanak sekarang... ...sayu ini mereka tolak tepi. Tetapi apa yang kita boleh buat... ...salah satu cara yang saya lihat... Lah, ...dan di mana sekarang pun... ...kita ada plan nak buat. Okay, uh, kita ajalah untuk bertanam, bercucuk tanam. Okey, tips dia eh. Kalau nak mudah, dalam nak mudah, nak rasa best eh, nak rasa best, uh, dalam banyak-banyak tanaman, ni tanaman makanlah. Okey. Ah uh, mulakan kat rumah dengan bendi dulu sebab so, bendi uh, lebih senang lah mudah, mudah naik dan kita dapat hasil kan rasa seronok. Baru kita mula dengan yang lain-lain. Uh, itu antara tips. Kita mulakan yang senang, jangan mula yang susah. Nanti tak ada minat. Okey. Saya sekiranya itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Aa, kerana luangkan masa bersama-sama dengan saya. Mohon kita berjumpa lagi. Okey, barangkali lepas ni secara fizikal pula. Secara fizikal. Okey, jemputlah kami semua. Kami pergilah secara buat secara fizikal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Elisa. Uh, para penonton diingatkan untuk mengisi borang e-CID dan maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan komen hadirin sekalian. Dengan berakhirnya sesi soal jawab dan kata-kata terakhir dari Dr. Elsa, maka berakhirlah webinar Kebembandar Siri 4 Pembacaan Pokok Baja Organik. Diharapkan ilmu-ilmu dan info-info yang telah dicurahkan dalam webinar ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton dan peserta webinar ini dalam kehidupan seharian juga ingin saya maklumkan kepada para hadirin bahawa webinar kebun bandar ini tidak berakhir di sini sahaja. Webinar ini akan diteruskan dengan webinar kebun bandar siri 5 yang bertajuk kenali dan kawal rumpai pada 26 Februari 2022. Sebelum itu, saya dan ahli jawatankuasa webinar ini ingin menyusun sepuluh jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua melihat urus tepi pergi salam perpisahan untuk semua lain masa bersuah lagi sekian terima kasih.